apa yang kita impikan Apa yang kita cita-citakan Menjadi sebuah kenyataan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Iman Adalah aset yang paling berharga Di kehidupan kita Karena dengan iman Hidup kita tetap tenang Selama iman kita menancap pada diri kita Mau keadaan kita lagi susah Mau keadaan kita lagi berantakan Saya yakin Selama iman itu ada pada diri kita, kita dapat melewati itu semua dengan tenang Karena Allah telah menjamin kehidupan bagi seseorang yang telah beriman kepada kita. Dan bagaimana caranya agar iman itu ada pada diri kita Untuk itu mari kita simak saja penjelasan dari Ustadz Hanan Ataki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 Dalam bertetangga juga butuh iman, karena Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali ahih ma yuhibbuli nafsi. Iman seseorang itu tidak akan sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian, Maka na billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah, fal yukrim jarah,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 kalau teman-teman sabar untuk ngecas handphone menunggu satu jam supaya handphone bisa dipakai lagi Harusnya teman-teman juga sabar duduk di dalam majelis ilmu satu jam, satu jam setengah, dua jam Supaya iman kita bisa full dan bertambah kembali Alhamdulillah barusan saja kita dengar penjelasan dari Ustadz Hanan Ataki mengenai betapa nikmatnya iman Jadi Beruntung bagi orang-orang yang telah beriman kepada Allah subhanahu wa Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan seseorang yang telah beriman kepadanya Di akhir video ini channel Nur Hijrah mengajak teman-teman semua Mari kita tingkatkan dan tingkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah senantiasa memberikan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi Mungkin video kita cukup sampai sini dulu. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.